Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita kembali semula di dalam Minecraft horror kita hari ini kita nak check it out satu custom map horror Minecraft yang bertajuk rumah home takpe buang masa let's go so cerita dia simple guys aku tak nak tunjuk semua dialog. okay tu, tu dia tengah cakap lagi uh, so technically kita ni adik-beradik lepas tu abang kita pergi melawat satu macam rumah agam ni macam Resident Evil game ni dia macam Resident Evil guys alright tiba-tiba sejuk kan ha, keadaan tiba-tiba sejuk right, jadi game ni dia inspirasi daripada Resident Evil lah dia orang pula pergi masuk hutan yang dikatakan jangan pergi hutan ni pergi masuk pula bagus ah, memang bagus ah. lepas tu para pandai, pandai kau lah so, kita akan berduju ke sana itu dia ada Lilin so aku dah setting tadi ha, lama jugalah nak setting game ni tapi oh, aku dengar bunyi lipas bunyi labah-labah boleh masuk tak ni nak kena buat apa? shift ok kita kena crush ok so ni prologue chapter let's go kena crush rupanya aa uh, besarnya rumah ni mari tengok apa yang aku dapat ni abang dia lah tengah cakap ni kan aa uh, tu tu kan adik dia cakap janganlah kita duduk sini kan buat apa kan bahaya ya go back home betul So manalah abang aku ni? Ke atas ke? Oh, tingkat atas. Alright. Abang. Alright, sini kena blok. So tak boleh pergi sana. Okay so kita ada beberapa jalan yang kita boleh pergi. I want to go home now. Let's leave. Ah, sudah. Ah, sudah. Um Pintu mana yang pecah Pintu mana yang pecah Haa ni masalah ni Haa ni masalah ni Jangan dibuat Orang dah kata Jangan pergi tempat bukan-bukan Right, Pintu mana yang dah pecah ni Belakang ni ke Oh oh Tingkat atas Tingkat atas baby. Okay tingkat atas tak pecah lagi Tingkat bawah mungkin Yep Tingkat bawah dah pecah pintu dia Okay Oh Mana abang kita Mana abang kita What was that I have to hide now You what right. Dah nyorok kat mana ni Dalam ni Uh, oh, nyorok Ni ke nyorok Oh tu tu tu, tu. Shhh Ah uh, Siapa tu okay. dah ke? Dah selamat ke Aku tengah nyorok kat crafty table ni lah. Selamat dah ke Okay aku tak boleh keluar pun So Wih gelap Wah Tiba-tiba dunia jadi gelap Oh oh Abang dia mati ke apa? I was won by police. Oh, abang dia hilang. Kita ni asyik kes-kes hilang je. Alright. Lepas tu 2 bulan kemudian, 20 tahun. 20 tahun ni kejadian time skip, okay. Lepas tu dia kembali-balik kali ni. Ah, Sebagai Leon S. Kennedy. Sebab nak tahu apakah yang berlaku dulu kan so kali ni dia ada pistol ya yeah, let's go aku tak sure dengan brightness ni mungkin brightness dia aku akan tinggikan sikit sebab aku nak record so takut korang tak nampak so kita dapat ini dia macam mana ceritanya alright save in progress ok jangan bergerak jangan bergerak ok jangan bergerak okay, kalau save in progress jangan bergerak alright so aku dah save aku dah habis uh, prolog kita kembali semula kali ni kita ada handgun dan juga ammo uh, aku tak boleh set dan juga help jangan nak baca Aku boleh saya tak handgun. Ah, dia ikut. Okey, waktu mal waktu siang nampak macam tak takut, tak ada apa-apa kan? Tempat ni. So, yep. Yeah. Sekitar so, akan tangan kosong. The main door is condemned. I have to find another way in. Pintu depan ditutup macam biasalah kan. And guys, pintu depan ditutup, so kita kena cari jalan nak masuk. So, ah, ni biasalah start-start selalunya kita akan terang saja kan dunia ni. Sini so, apa benda ni? Ha. Huh so cari jalan masuk which is sini lah daripada tepi lah we try resident evil lah nice gila tu looks like i can go in here alright we in oh ada bunyi air oh tandas oh ada menitik si air belum ok aku tak tahulah nak kena loot ke apa game ni oh ni dia air menitik alright sure Ui, boleh turun buat sini. Aduh. Turun boleh tapi tak boleh naik. Oh, boleh. Oh. Bunyi lagi. Checkpoint. Oi. Oh. Sst. Okey. Right, aku dah sampai checkpoint. Tak ada apa-apa benda yang berlaku selain daripada bunyi tu dan aku dapat key untuk pintu tadi. Okay, let's go. There we go. Chapter 1. What's wrong with this place? The sun was shining a few seconds ago. Tiba-tiba gelap. Tiba-tiba dunia gelap. Woo. Okay, aku kena ready. Aku kena ready. Ada zombie je tembak. Aku tak tahu tembak. Left click, right click. Open the trap door. Lock pick. Okay, aku perlukan lock pick. Okay. Right, ni apa? Open the door key. Okay, ni memang Resident Evil lah guys. Cerita dia. Okay, kita explore tingkat bawah dulu. And then kita akan tahu tingkat-tingkat lain buat apa. Wah, Sabar. Dal dalam chest ni. Oh, oh sabar-sabar. Oh, oh, okay, ada ro ada roti. Dan ada material untuk apa, tak tahu. But, aku dapat loot tu. Interesting. Okay, sini pula. Ini macam tempat apa ni? Ada piston ni. Oh, ada loot. Yep, material dan juga roti aku tak pasti apa fungsi roti Makanlah, of course lah kan makan roti <tuk> tapi itulah. open the glass case lockpick ok right so ada dua benda yang kena pakai lockpick right. kena pay attention benda tu dan hujung ni um, hujung ni tak ada apa-apa kena block ok kita try turun bawah oh jap, bawah aku tak pernah pergi lagi I believe so Ah Okay maybe kat bawah Maybe salah satu barrel ni no. we what? what? Oh tu tu okay. okay okay betul betul betul kat bawah Betul betul Oh laju je ya. Oh laju je ya. Saya nak timbap Saya nak timbap Ok dan Wow, wow. Ah! Yes Haa ah. dah dah dah relax relax relax okay okay okay dah dah lah okay dah menang dah menang okay dah menang relax relax haa ah. oh my goodness betul rupanya lalu bawah aku tak perasan bawah tu aku duduk pusing pusing pusing pusing rupanya kat bawah oh boleh juga heal makan Ah, kan macam tu aku aku bagi zombie zombie yo ok aku tak sepatutnya menghabiskan peluru. Oh aku dapat. Apa tu? Aku dapat aero dy. Isu aku dapat aero. Okey, kita akan explore lower level dulu, lower level. Tengok macam ni. Ini ada chain, dia menghadap belah sana dan dia pergi belah sini. Aku tak tahu apa signifikan dia. Tapi mungkin kita boleh buat something dengan benda tu nanti. Oh, ada button. Down up down Apa tu Oh down up down Yang tadi tu Okay Swiss yang tadi tu Down up down Nice one Down up down Let's go Should be good Itu dia Aku tak tahu chain ni buat apa buka apa? Uh, pasal ada bunyi. Oh. Ah. Okey, aku akan menggunakan kuasa roti ni membunuh. <laughs> right, so aku dah buka something kat atas aku rasa. <gasps> aku buka ni. Laluan ni. Weh, bujang apa tu? Relax. Mr. X. Oh, ada, ada zombie lah. Ada zombie. Ada zombie. Marilah. Wow. Dia drop apa lagi? Dia drop material aku. Aku tahu lah. Ok. Aku ada satu je peluru eh. Gulab untuk aku. Oh. Checkpoint. Ya. Yeah. Ya. Yeah, Checkpoint workshop. Let's go. What is this? Bagilah aku item. Item. Tak ada item. Ini apa? Ha huh, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Ha? Huh? Aku buat apa weh? Maafkan saya. Saya hanya ah! Terkejut saya bunyi dia. Oh, dia tutup. Saya so, tekan lagi sikit. Eh, buka balik. Ha, terang dah. Oh, nak menakutkan aku eh? Kan? Right, Baik, kita boleh pergi tingkat atas. Apa lagu bass ni Kena copyright ke tak lagu ni Aku tak tahulah Di malam kelam Aku berada di Sini Alright kita teruskan abaikan bunyi sound tu Hey This room it shouldn't be here Aku tak tahu nak buat apa Tak buat apa Ada chest tapi tak ada apa-apa Wo why did you come back what the heck you are not welcome here get out Itu bakar terbakar Yo yo yo Eh, eh nak keluar kat mana ni letak mana ni Mati aku mati aku Jotot-jotot. Oh! Lari, lari. Mana siap? Mana? Jalan mati. Woo! Mati dia. Ya Allah, tak sempat dah buat apa. Ya okay, aku dah tahu, aku dah tahu, aku, aku tahu. Senyap. Right. Okeh. Okay. Aku kena lari. Aku kena lari. Hop. Yes. Ah! Lari lari run for your life, run for your life. Okey, lari lari. Lepas tu mana? Kiri. dia sini. Tadilah. Kejar baik, like. kejar, dia kejar. Uh, sahabat dah ke? Uh, sahabat dah. Uh, sahabat dah, sahabat dah. Okey. Jangan makan-makan. makan roti, jangan makan apa Kenapa dia jadi macam ni? Oh, come find me, X. Mili weapon nice can use to break wood i know what you are here find the house key and then meet me at the old sawmill on the other side of the ravine we must work together if one want want to put an end of this oh ni macam apa? kris kris wah oh, ada kris lah so dia kata boleh pecahkan kayu but bagilah contoh satu kan oh ni oh faham paham jadi okay, so aku boleh gunakan kayu ni sebagai penghalang kalau aku nak come on come on give me give me item dekat item tu aku tak ingat dekat floor atas ada ke ah uh... hey! hey allah oh my goodness eh hey. hey. eh hey, siapa Okay pura pura-pura pura-pura now i know now i know hai hey, kejut aku Right now Mari Marilah oh. Mampus kau mampus There we go Right Cool We got that Okay aku suka bunuh semua sebab bila aku nak backtrack senang sikit Yes. Finally kita boleh pergi sini. Baik. Siapa so, apa ada ni? Ada lockpick. Yang akan aku gunakan. Untuk. Hey, untuk. Pecah. Kau serius lah pecah. Okay kalau pecah kita. Save dulu. <laughs> kita save. Open the trapdoor using lockpick. Oh, okay there we go. Yep, aku nak makan roti dulu. Khabar makan dulu. Okay and then. Ooh, jap kita check sini dulu. Barrel, please lah bagi something, Barrel. Please. Refill can of oil. Okay. So ni macam generator aku rasa. Yep, dia ada floor secret kat sini. Yep. Kuih aku tak nampak floor ni ah, ni kat luar ni ni memang diletak ke ataupun aku yang jumpa ni aku arah-arah memang betul dia lah memang diletak. letak sebab dia nak bagi kita armor dan juga metal baik ya belakang ni ada benda di block nice okay there we go pintu okay ini adalah progress eh guys chest oh ada red metal punya apa tu Ah, ah, bunyi apa tu? Ah, ah, ah. Patang balik, patang balik. Ooh. Retreat, retreat, retreat. Okay, tak ada apa. Bunyi nak menakutkan aku. Okay. Oh, ni untuk juk kot. Alright. Eh. Aku bukan nampak jalan pun. Tengok. So, ini betul-betul laluan kita kena pergi kan ni? seperti nice one more material baik alah mah open je ya. open gila weh. boleh relax kejap tak boleh relax relax brother brother relax so belakang ni macam ada secret ah uh, white we white lopik one more lopik so kita boleh guna Oh of course of course ah zombie jenis apa ni? Matilah kau. Biasalah dari save eventlah aku mau mati. Okey. Tak tahu ah uh, kritikal ada ke tak. New 17 dia guys. So, kita akan turun balik, kita ada lopik ingat tak? Satu bilik yang ada lopik tu. So kita akan gunakan dekat situ. Ya bilik ni. Eh bukan ni bilik Ah ni right Inilah saya benda kita buat Lepas tu kita akan end, Akan uh, tamatkan lah episode ni Kita dapat You found six shotgun ammo Inside the glass case So aku buat semata-mata untuk uh, ammo shotgun je Nice Shotgunnya tak dapat lagi Dapat ammo je okey So aku rasa kita akan tamatkan kat sini lah uh, Kita punya Resident Evil Minecraft ni Okay kita kena cari Okay kita dah cari semua lockpick yang ada Kita kena cari key Key tu aku rasa dekat bilik yang ada uh, Apa ni wood lah Kita kena pecahkan pakai axe kita Yang begitu OP ya eh. uh, So kita akan jumpa lagi Dalam episod akan datang uh, safe lu, Dengar bunyi safe tu Bunyi wida Kalau korang suka dengan siri ni Korang boleh bagi tahu kat bawah Korang boleh like Bila korang like Aku boleh tahu yang korang nak siri ni Share video ni supaya ramai orang tengok dan bila ramai orang tengok, aku lagi semangat nak sambung. Dan kalau korang suka dengan channel ni, subscribe lah. Simple, tekan je satu button tu. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.